Oke, okay, jadi sekarang kita tidak perlu khawatir lagi kampus kita terdaftar atau tidak ya Dengan ini kita dapat menentukan pilihan uh, di mana kita kuliah dengan lebih baik Oke, okay, sebelumnya welcome back to my channel Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara cek kampus yang terdaftar Atau terakreditasi di for love dikti serta melihat nilai dan cara printnya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 Kita klik ya, oke. Okay. Dia masih uh, loading. Kita tunggu sebentar ya. Yeah. Ini adalah tampilan awal halaman website for love. Oke, okay. kemudian kita lanjutkan dengan klik pencarian data, kemudian profil PT ya. Oke, okay. kita klik. Tunggu sebentar. Nah, kemudian kalian akan diminta memasukkan formulir. Ya, sini kita langsung isi saja. Ya, untuk provinsinya, pilih sesuai dengan tempat kalian. Ya. tempat kampus di daerah kalian. Kemudian, untuk lingkup koordinasinya, biarkan saja semua jenis biar uh, pencariannya tidak bermasalah kemudian jenis perguruan tingginya kita sesuaikan saja untuk statusnya kita biarkan semua seperti ini saja ya Oke, sebagai contoh di sini saya akan mengetikkan salah satu universitas yang terbilang cukup populer untuk di daerah saya kemudian kita isi verifikasinya pengamannya di situ ya jika sudah Klik cari perguruan tinggi. Oke, tunggu sebentar. Ya, maka hasil pencariannya muncul ya seperti ini. Ya, ini artinya kampus tersebut sudah terdaftar atau istilahnya terakreditasi dan sah secara go. Selanjutnya kita cek nilai akreditasinya. Serta kita print ya, ya ada dua lembaga akreditasi di Indonesia. Yang pertamanya itu BAN PT ya. Jika kita ketikkan BAN PT pada Google, maka hasilnya hanya seperti ini ya. Ini bukanlah link atau alamat website yang dapat kita gunakan untuk mengecek nilainya. Jadi, kita masuk saja langsung ke website panpt.or.id. Untuk beberapa alasan mungkin mereka tidak ingin Google untuk mengindeks halaman pencarian akreditasi datanya ya. Oke langsung saja kita sudah masuk di sini pada websitenya. Kemudian kita klik data akreditasi. Nah di sini kalian dapat melihat program studi terkini atau pencarian data akreditasi. Ini secara histori ya. Oke, untuk mencari nilainya, kita klik saja di sini program studi yang terkini. Oke, kemudian kita akan diarahkan ke halaman sini karena dia masih loading untuk memuat datanya. Ya, ini adalah tampilan dari seluruh yang terakreditasi. Ya, oke, kita sebagai contoh di sini, kita ketikkan salah satu perguruan tinggi negeri di daerah saya kita ketikkan di sini ini adalah datanya ya data dari semua program studinya untuk secara spesifik di sini kita ketikkan saja nama program studinya maka akan muncul hasil seperti ini kemudian kita tekan control p pada keyboard kita untuk memprintnya Nah, kalian dapat menggunakan data ini sebagai berkas untuk melamar kerja ataupun mendaftar CPNS ya oke kemudian untuk lembaga akreditasi berikutnya yaitu adalah LAMPTK oke kita ketikkan saja langsung pada pencarian di Google pada browser kita nah kita lihat di sini ini adalah hasil pencariannya kita masuk saja ke websitenya ya di sini terklik nah perlu kalian ketahui bahwa lembaga akreditasi yang bernama dan disebut Lamptkes ini biasanya lebih mengacu ke perguruan tinggi yang bergerak dalam bidang edukasi kesehatan ya oke okay. Kita sekarang sudah masuk ke halaman website dari situsnya ya. Oke, tunggu sebentar. Kita masih memuat datanya di sini. Oke, kita langsung saja untuk mencari nilai akreditasi kampus atau program studi. Tempat kita berkuliah ya. Oke langsung saja kita mulai dengan klik tentang akreditasi di sini. Kemudian akan tampil menu drop down seperti ini. Oke, kemudian kita klik direktori hasil akreditasi untuk mulai melakukan pencarian terhadap nilai akreditasi kampus khususnya pada. Program studi ya. Nah, jika sudah kalian klik, maka akan tampil form seperti ini. Kita masukkan saja sesuai dengan yang ingin kita cari. Untuk mempermudah pencariannya, kita ketikkan saja langsung di sini nama perguruan tingginya. Sebagai contoh, di sini saya akan memasukkan seperti ini ya. Oke, kemudian sisanya biarkan seperti itu. Jika sudah klik cari data. Nah, maka akan muncul data nilai yang didapatkan oleh program studi kampus tersebut ya, sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Kita klik di sini untuk melihat detailnya. Oke. Okay. Data ini juga dapat kalian gunakan, ya, sebagai lampiran untuk berkas, melamar kerja, ataupun perlengkapan CPNS, ya, bagi kalian yang mendaftarnya. Oke, sama seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, untuk memperindah, kalian bisa menekan Control P pada keyboard kalian, atau Command plus P pada. MacBook ya Klik tombol print untuk memprintnya kayak kira-kira seperti itulah caranya jangan lupa like share and subscribe untuk video kami yang lainnya terima kasih